Semangat. dah. ini tempeng itu dari Itu sudah ya oke mundur satu meter mundur ya Ini siapa? Ya Pak. <tuk> nah, satu meter -meter. Atau bikin nah, Harus itu meter mundur ya pas Itu yang 10 sudah Oke Sen tak sen tak, kayak gala Sen tak, sen tak Sen tak Oh, <laughs> jeez.